Oke, okay, syuting nami. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Allam Sallallahu uh, Berjumpa lagi dengan saya Lam Sadi, di sini di al Alkalam Jaya, teman-teman, dan di sini Aulia. Yeah. Oke. Okay. Uh, baik teman-teman, uh, adiknya Aulia lagi tidur itu. Kali ini uh, kami akan membahas. Ya, TV ya. Oh ya, siapa dulu teman-temannya? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam limbahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tidak eh? ada yang sakit teman -teman. Teman -teman. Ya, ini TV Samsung HD TV atau HD TV 32 in teman-teman N -teman. e 4100 Tipenya Ini kata penjualnya belum smart. Ya belum smart, artinya belum langsung bisa nyambung ke internet. Jadi katanya internetnya ya, belum datang, Ya. Online. Ya, ya, ya. Beli apa? Online. Online. online. <laughs> Oke, teman-teman. Ya, ini uh, belum smart TV. Kalau menjadikan smart TV harus beli uh, Android TV atau set box atau set box seperti itu, teman-teman. Ini 32 puluh dua inci. Uh, negara pembuat Vietnam, awas-awas jatuh. Oke, okay, kita dekatkan. Oke, okay. yeah? ini negara pembuatnya Vietnam. Vietnam. Ada tulisannya, Uliya, ya? ya Vietnam". Mana, mana tunjukkan ke teman-teman. Oke, okay. mana? Negara pembuat Vietnam, ya. Pokoknya ada lah, teman-teman. Ya, negara pembuat Vietnam begitu hmm. diimpor oleh PT Samsung Indonesia. Oke, okay. dapat apa saja di dalamnya? Mari kita buka. yuk ada apa? Ini, ini, apa, apa ini? Apa ini? Hah? ini ada, kayak ada penutup gitu teman-teman. Apa petunjuk? Ya, buku petunjuk ya atau manual book Aulia ya, ya. Ayo kita buka teman-teman ada remote Aulia remote, teman -teman. ini, ini saya si, si, si, si. lihat teman-teman dulu ini, teman -teman, kayak ini. ya ini namanya manual book atau bukunya taruh aja Aulia bukunya Aulia ya. kita ndak sekolah kok oh. <laughs> oh. <laughs> oke okay, teman-teman ini ada remote. remote sudah ada baterainya kemarin Lagi di ya oleh tokonya. Bahkan jam dan tanggalnya sudah settingin dari tokonya. Ini apa? Okay, ini. Ini alas kaki, alas kaki. Ya, ini remote-nya teman-teman. Oke. Okay. Ini, ini uh, kabel powernya nya teman-teman. Oke, okay. wah wow, adiknya batuk ya. Ini <tuk> sudah ada baterai wado, batuk juga baterai ya baterai remote triple A dan sudah dapat juga Aulia eh apa ini soket atau jack untuk antena dan skrup ya skrup ini untuk kakinya Aulia ya ini kakinya buka dulu teman-teman ya nanti di -skrup. ya nah, buka nah, jangan dulu situ takut hilang Bisa dong. Oke teman-teman. Teman-teman ada di sini. Di rumahnya. Oke teman-teman, kakinya. Ini kakinya ada dua ya, ya. ini ini ini kakinya gini nih, Olia ya. Iya, ya, si, si. ya. ya? Oke, oke, oke. Saatnya keluarkan Olia. Minggir ra dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, ini tidak jatuh. Heh. Jangan ngomong gitu dong. Kalau jatuh kok marah? Eh, ambil kerdusnya Kerdusnya pindah. Ke bawah. Yo, buat. Oke, ini ini ini ini. Yo. Ini kita buka bungkusnya. Si, si, si, si, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Yo, tarik, tarik. Oke. Ini dari final. Pertama pasang dulu kakinya. Ya kita pasang dulu. Kakinya pasang Kampang dulu. dulu iya, mas. Ya, ya ya ya ya Kakinya pasang dulu. Oke. Ini. nih. Ya tunggu. Taruh sini ya. Eh jangan. Taruh bawah. <laughs> Oke teman. Teman kita pasang alas kaki dulu. Oke. Ini kakinya ada kaki tulisan. Ini ada tulisan R, R, kelihatan ya, dan ada yang L. <kuh> Awas, kameranya ya. Ini ada apa? Ini TV nya bersih sekali, teman-teman tidak ada. TV nah, ini ya, ini L, teman-teman. Ini R, berarti ini begini. Nah, ini sini. Oke, saya si lihat begini, teman-teman. Ya, kelihatan, teman-teman. jatuh ini baru ini nangis obg kalau huh, huh. bukannya kamu yang nangis mana mana mana scrub dulu aduh, aduh aduh jatuh jatuh mana dah scrub dulu hmm batuk terus ini teman-teman belan-belan pinggirkan dulu awliya. kelihatan ya teman temannya ini TV nya harganya berapa Abi? oh iya harganya 2 jutaan teman-teman juta, kalau yang smart TV itu yang sudah langsung ke internet itu dua 2,5 sampai 2,6 sampai uang kita habis teman-teman <laughs> Ayo ya. eh, jangan digituin lah, buram nanti. mau oh, kemana Ulia? Oke, okay, teman-teman ya, sudah terpasang kakinya, dan tombolnya itu ada di sebelah sini, teman-teman. Ini, ini tombol out of-nya, kami berdirikan dulu ya, teman-teman ya. Oke, okay. ya Allah, sebelah Selamat selama dunia akhirat, ya, begitu, teman-teman. Nanti kita coba salurannya seperti apa, isinya seperti apa. Uh, cuma, nyobanya di belakang. Dan mohon maaf antenanya belum antena digital, masih antena biasa. Oke, okay. belakangnya seperti ini, belakangnya seperti ini teman-teman. Dan ini kaki-kakinya ada karetnya. Oke, okay. belakangnya seperti ini. Dan kalau untuk briketnya nanti tempat mana ya? Oh sini kayaknya ya, briket untuk itu, untuk ke tembok itu. Teman-teman, seperti ini. Oke, oke, teman-teman. Ya, saya nyalakan uh, cahayanya. Ini ada soket USB HDMI atau HDMI ini untuk uh, powernya. Yang ini TV untuk antenanya, TV. TV. Kemudian di sini video ini apa ini ya ya Video ini ini kayaknya apa, apa P itu ya? Dah baca habis tadi. Ini pokok yang R P itu apa ya? Ini audio yang jelas non audio. Ini digital audio out optikal, oke, okay. ini, ini ada... oke, okay. okay. uh, kami akan coba uh, bawa ini ke belakang, ya. eh hey, ternyata ini an Oh Iya, loh. Iya cahayanya dihidupin, coba lihat nih. tadi gel tadi gelap, okay, teman-teman ya, ini nyoba di belakang, antenanya antena biasa, ya antenanya antena biasa, nanti kami perlihatkan saya tunggu, tunggu tunggu kami perlihatkan dulu antenanya teman-teman nah ya, waduh ini, ini banyak antenanya. banyak jemuran ini ya antenanya seperti ini aduh banyak jemuran antena. Ah, antena seperti ini bukan antena, antena. digital ya antena. seperti ini kita coba mohon maaf antena digitalnya belum datang kita beli di online. <laughs> online online tutup pintunya Oke, coba dulu hasilnya bagaimana? Ya sebentar. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyala. Nah ini tombol apa warna merah di bawah teman-teman kelihatan ya? Enggak kelihatan. Ini sudah disetting si kemarin sama yang punya. Oh <laughs> sudah ada siarannya. Bagus. <laughs> TVRI. Ini ini masih masih siaran analog, teman-teman. Geser ini teman-teman kelihatan. Lagi. Ya. Masih analog. Ya, hasilnya seperti itu. Ini nomor 1. 1. Trans 7. Oh, volumenya nyaring sekali. Ini sisa tuning yang kemarin JTI. Tunggu teman-teman biar lihat dulu. Ini RTI teman-teman. Pakai antena biasa ya ini ya. Ini MNC. Ini masih masih analog semua kayaknya. Iya. Setelah ini kita tuning lagi RTV. Ya. Sinyalnya lemah. Oke, okay. ini TV One. Eh, uh, Metro, kalau oh, sudah ada, ada, kita tes untuk ini, teman-teman. Eh, -teman. uh, oh ya, yeah. kalau ini shortnya TV AV atau apa? Oh, ini uh, Oke. Okay. Mana ya? Oh, ini tombolnya naik ke atas. Begitu komponen AV, ADMA, TV, langsung enter. Ini oke. Okay, kalau untuk menu ini, menu uh, kemudian uh, mana program itu ya? Plug and play, Bahasa Indonesia, Waktu, Edi, Sumber. Uh, Pembaruan Prakasandungan Sambungan modul penggunaan Hubungi Samsung Modus gambar Lampu latar kota Cerahang tajaman Eh kok ini Mana mencari program itu ya Oke okay, program otomatis Ini program otomatis Enter Oke okay, Digital analog Kelihatan teman-teman ya Kasihan teman-teman ya, Digital analog Kita mulai Anda harus 672, oke. Okay. Oke. Okay. Nah ini sudah mulai uh, tuning otomatis, teman-teman. Tuning otomatis atau mencari program sendiri saluran digital, masih nol, analog juga nol. Kita tunggu, teman-teman. Ya, sampai tunggu, sabar. Selesai. Saya sampai selesai. Ini apa yang siapa yang ompong iya, giginya? Per, mainlah ompong giginya. Itu main. Kayak gini dia ompong. Eh. Ah, okay. Ya gini kalau barengan Ulia. Ya. Ayo, ayo lanjut, lanjut, lanjut. Sabarlah Ulia. Semangat Adik Simajiro. Ini masih 11%. Masih, masih. masih apa macam, sih macam, macam. apa sih jangan diganggu ini tuh lihat ini tidur, tidur. ya di skip dulu teman-teman ah, ya. eh oke okay, teman-teman ini sudah sekitar 5 menit Alhamdulillah dengan anten biasa itu dapat saluran digital 4 dapat analog 6 kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa Benar-benar digital atau digital-digitalan digital, tidak tahu tapi yang jelas ini digital ditulisannya itu Alhamdulillah dapat digital juga ya ternyata dengan antena biasa di pelosok desa di daerah probolinggo itu dapat 10 saluran sampai sampai ini dapat 10 saluran 4 digital analog 6 Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan bagus Uh, ininya kalau pakai apa pakai uh, antena biasa itu bagus dengan apa tingginya cuma sedemikian tadi Insya Allah ini kalau pakai antena digital Insya Allah lebih bagus Insya Allah loh ya Oke okay, Aulia sudah enggak sabar ini mana Aulia Eh hey, ayo di depan ya sudah mulai Oh, okay. uh, ini digital. Ini kelihatan uh, terang sekali. Uh. Ini, remor bi, remor bi, remor bi. ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, remor, remor, remor. ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, tapi ini, ini, ini, ini, digital ini, ini, ini, ya, nomor ini, nomor ini, nomor ini, ini, ini, ini, ini, ini, nomor dua, nomor dua, nomor nomor dua. Oke oh ini analog, ini analog ini analog ya dengan tinggi segitu ya maklum ya oke lanjut Oh dia Diam di, ya. satu itu tiga tiga itu ayo tiga lagi tiga lagi diam diam diam nah, diam diam diam yo gitu yang ganti tiga oh ini RZI ini analog tapi bersih teman-teman Woi luar biasa sih kasek kasek. Sekarang yang nomor 4 Oliya. Nomor 4 Oliya, Nomor 4 Oke, Nomor 4 Perlihat Perlihatkan Nggak. dulu ke teman-teman Iya nanti lihat ini Perlihatkan dulu ke teman-teman Nomor 4 kayak apa Ini MNC teman-teman Analog ini kayaknya Masih ada karena Ya mungkin antenanya karena Terlalu rendah atau karena antena biasa Tapi ini bagi kami sudah cukup bagus Di pelosok desa ya Oke nomor lima Ulia Ada sepuluh pokoknya digitalnya empat Oh ini apa ini RTV ya. Oke lanjut Ulia Kok oh, enam enam Jangan banyak-banyak nekannya Nekannya jangan banyak-banyak Nah gitu diam dah yuk Oke ini nomor enam teman-teman Ini apa Ulia GTV Global TV Ya, nomor, nomor tujuh. Oke. Okay. Oh, nomor enam lagi. Nomor tujuh. Nomor tujuh. Oh, biarkan, biarkan, biarkan. Jangan cepet-cepet. Loh. -cepet. Kok gak mau nomor tujuh? Nih, Coba, Abi. Nih, nih, nih. Pakai ini, pakai ini. Pakai tombol kata atas. Sek, sek, tunggu, tunggu. Wah, kok delapan ratus? Oh. Kok oh. delapan Oh, ini digital delapan ratus. Yo, coba Oke. ini TVRI 4 oh, TVRI Sport wah, wah asyik asyik asyik ya, laraga laraga ya, ya, ya. ini TVRI jatim ya. digital juga wah. wow, wow. TVnya Uli banyak wow TVRI 3 wow. digitalnya TVRI semua hmm. Ini TVI yang biasa Satu Dua Tiga Oke nomor 8 dulu ada enggak Kayaknya enggak ada sih Enggak ada nomor 8 Oke cuma dapat sekian teman-teman Di desa ya di kampung Ya Oke teman-teman dadah dulu sama teman-teman uh, Sekian dulu dari kami Ulasan dari kami Uh, yang sedikit ini semoga bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman kami akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh